gue baru pakai belum ada sebulan aja baru dua minggu doang pakai beres dari bengkel gue keluar dari bengkel dua minggu gue enren trouble terus ada aja penyakitnya sekarang kompresi bocor ini mesinnya baru diturunin tapi ini enggak dibongkar semua ini cuma nanti bongkar headnya aja dilihat karena kompresinya bocor terus kemarin kan noken asnya kemakan noken as sama pelatuk soalnya si papasan noken asnya tuh ada ada cacat bukan cacat sih jadi noken as kan seharusnya kan ujungnya tuh harusnya kan apa ya bulat gitu kan biar kalau pas naik tuh pelatuk enggak ini kan ini enggak jadi di bagian atasnya tuh ada bentuk runcing kotak gitu jadi ke pelatuk itu langsung udah pelatuknya kemakan Nokennya jual kira rusak ya udah kira ganti noken as Nmax yang lama tapi standar full standar noken asnya standar standar Nmax all buat sebentar nih dia ada bocor sedikit kompresinya di bagian sini karena paking sih masalah paking pakai paking BRT bawaan nggak nggak kuat jadinya ini harus ganti paking tembaga nih boringnya itu udah bagus layannya aman jadi tinggal ganti packing aja ini ini headnya BRT Klepnya 2219 ini paling silahkan nanti dibersihin lagi udah bocor kompresi soalnya kemarin piston aman nggak ada baret ini noken asnya pakai yang NMAX standar NMAX ini NMAX lama sambil nunggu yang BRT, boringnya juga ini pakai seramik yang BRT 63 oke paling besok datang packingnya mah, soalnya lagi di pesen pesen online, tadi nggak dapat soalnya merek Asuka, nah itu motornya tuh kebongkar tuh, kejajan wah ini motor mah. Paling hari apa baru jadi? Soalnya pakinya baru datang besok paling dikerjain hari apa gitu. Jadi ini itu keluar, ini masuk. Karena <laughs> mau gimana lagi emang motor udah gak bisa dipakai kemarin, kompresi bocor gak bisa jalan, hujan. Jadi kita pulang pakai ini. Orang balik lagi. di dimarah warga. Kita ngambil kenal pondur. Kita ngambil kenal dulu Ganti nokenas baru pakai BRT, mastercam, tipe R2. Kita pakai yang jelas-jelas aja lah. Bara kemarin bikin nokenas as malam-malam ribu cok. Bor dipakai seminggu udah hancur no kenasnya kemakan jadi kita pakai yang jelas-jelas aja BRT tipe R2 dan ini untuk bagian boring headnya ini pakai BRT 63 ceramic head juga pakai BRT BRT 2219 klepnya. jadi full BRT ini pistonnya kemarin kompresinya diturunin karena terlalu gede Udah mah kompresinya gede dikasih packing biasa Ya kompresinya bocor lah cok Ini beli packing baru lagi Oke Kita pasang sekarang Oke, kita lanjut lagi. Ini mesinnya baru naik, baru dinaikin tadi. karena kemarin habis di dial, baru beres dial langsung. Hari ini dinaikin, lagi dirakit. Kemarin nyari ininya susah, cuk <coughs> nyari gigi timingnya nih. Kan, WR tuh gigi timingnya tuh. Pin satu nih, cuma satu lubang kayak gini nih. Mana sih, nopinya? Nah, ini artinya tuh cuma satu lubang kayak gini karena mau di kan harus ganti gear centric yang geser. Jadinya, harusnya harus diganti gear centricnya, <tuh> gitu, nggak bisa pakai gear senti standar. Dan permasalahannya itu nyari gigi centric aftermarket yang geser buat lubang satu, pin satu kayak gini tuh susah kebanyakan pin 2 kiri kanan gini pin satu sini satu di sini satu kebanyakan tuh pin dua kalau kita apa kalau nyarinya tuh buat pin satu jarang bisa mana nggak ada susah kalau pin dua tuh bisa pakai MX King bisa pakai N Max pokoknya banyak lah persamaannya jadi enak kalau pin 2 sedangkan kan kan pin satu jadinya ya itu nggak nemu nggak nemu gigi sentrik aftermarket yang Bikin satu kayak gini, jadinya ya ngakalin ininya dibikin lubang baru tuh. Noken asnya dibikin lubang baru kayak gini nih, dibikin lubang baru kiri kanan nih. Satu dua ini lubang aslinya, jadi dibikin lubang baru satu dua kayak gini kiri kanan untuk lubang pen biar bisa make gear centric yang geser yang sekarang kepake. Yang lubang dua, dia ya, lebih menghemat biaya juga sih. Karena udah ada gear sentrik yang geser, tapi yang itu tuh pin-pin dua, pin jadinya nggak perlu beli baru lagi. Tuh, kita cobain hasilnya nanti untuk noken as BRT R2, tipe R2. Kayak gimana sih rasanya? Rasa apel, stroberi, mangga, nanas, atau rasa yang tak pernah terbalaskan. Nah, ceritanya orang permasan yang melar tuh. Jadi ya. Oh, enggak, secepat Udah. Ya. Udah. Oke, nyalain. Jalain. Aman. Ini mah berisik rumah kopling, lah aku bentok, mah berisik rumah kopling. kasar pas mati. Oke, jadi ini udah pasang tadi udah di tes nyala. Cuma kita ganti injektor lagi. Ini ganti pakai BRT yang 180 cc 8 hole. Ini injektor lamanya. Kegedean, Cok. SCK, merek SCK yang 240. 240 12 hole. Sedangkan motor CC-nya cuma 180, set pistonnya 63. Jadi pakai pakai 240 kegedean, terlalu boros makanya kita ganti ini busi lamanya nih hitam terus businya gara-gara pakai injektor ini kegedean terus businya juga ini kita ganti pakai BRT Super Iridium ini 80.000 ini tadi nggak tahu berapa dikasih ini mah oke langsung aja kita pasang injektor barunya karena kerasa sih Makai injektor yang ini SCK 240 nih borosnya minta ampun ngalah ngalahin 250 makanya ah mending sekalian diganti lah terlalu boros kalau ini mah motornya aja cuma 180cc share piston 63 ya kan Oke langsung aja kita pasang Oke jadi ini udah kepasang semua no tadi juga baru habis di disetting ecu sekarang kita mau nyobain dulu settingan ecunya nanti kalau masih apa kurang enak settingan ecunya kita setting lagi sekarang kita setting lagi apa sekarang kita cobain dulu maksudnya karena tadi barusan pisan di barusan pisan beres di setting ecunya jadi kita cobain dulu suara mesin lebih halus anjir pakai noken sbrt mah tuh nggak ada suara nitik klep lebih halus suaranya kalau pakai noken sbrt kemarin pakai yang custom suaranya bersih pisan ini pakai yang R2. Oh, ada brebet di RPM 9000-10000. Jadi langsung tenaga drop brebet. tren ada berebet di RPM masuk vv nya tadi mah kalau salah te. RPM berapa sih tadi ada berebet? Oh, RPM 9000. Ada berebetnya tadi. Tiga dulu settingan ecunya. Gigi puluh dua, dua Gigi dua, tadi puluh dua, puluh Enaknya tuh ya, nyobain motor jam segini aja. karena pas kondisi jalan sepi kan. Kalau siang atau sore nggak bisa, dia nggak mau dibetot langsung motornya. Maunya diurut gasnya. Ada mau? Kalau apa, dia nggak mau. Kalau langsung dibetot, maunya diurut, guys. Ya, dia maunya diurut, Mbak. Gak mau dibetot langsung. Oke kita nyobain keliling-keliling. Udah enak belum, cuma tadi pas mesin dingin baru nyala langsung berebut kayaknya harus panas dulu mesin itu ada berebut pas masuk VVA Sih yang masih kurang enak settingan engine Tengah ke atasnya mah udah enak Kurang bawahnya aja Tapi emang sih Kalau dibandingin sama yang kemarin No oh, Kenas Custom ya lebih galak ini Lebih enak yang ini Yang kemarin emang gak enak Kayaknya beda jauh, bisa Jo sama pakai apa? Sama, sama apa? BRT yang tipe R2 ini suaranya juga lebih halus kalau pakai noken BRT mah tapi yang mungkin buat kalian yang bingung mau pakai yang tipe apa ya? Sebenarnya, sebentar sama mesin spek mesin juga sih. Kalau yang standar, apa full bawaan pabrik masih standar? pakai yang tipe S jadi nggak perlu penyesuaian coakan klep atau apa dan lain-lain kayak gitulah kalau udah bore up bisa nyoba tipe T sama tipe R cuma kalau mesin udah bore up terus pakai yang tipe S yang standar katanya sih bawahnya jadi lebih galak cuma atasnya nggak ada gitu tapi ya tergantung dari settingan mesin masing-masing Jadi nggak mau langsung dipetot gitu, mintanya diurut, ah, baru tenaga keluar. Cuma motor ini nggak enak buat tikung aja, karena belakangnya terlalu tinggi. kalau dipendekin jelek kelihatannya soalnya badan besar kan badan lain kan besar jadi kalau pendek otomatis naik ya sobraker langsung habis belok kanan lampu merah gearnya minta turun anjir nafasnya habis Nih gear pake 46 depan 13 ya sangganya depan dinaikin jadi 14 biar nafas lebih panjang tinggal setting ecunya lagi dilangin berobetnya sama bawahnya di setting lagi nah paling gear sih cuma ya gearnya mahal coba mau di setting mah ROZ belakang 800 coba anjing, gearnya doang gitu. paling yang ngakalin naikin gear depan jadi 14 cuma nanti bawahnya kurang Gini mah udah lebih dari cukup lah kalau buat harian mah tenaganya mau kencang gimana lagi anjir yang penting mah akselerasi enak enteng bawahnya galak atasnya ya nggak perlu top speed tinggi yang penting adalah atasnya tenaga atasnya sampai di sini aja untuk videonya dingin Jo nggak kuat malam settingan mesin juga pasti berubah kalau dingin ini mah. Cukup di geber-gebernya Dingin aja eh, gak kuat <laughs> Oke okay, Kita mau balik dulu Tangan udah dingin Karena emang ya Bandung Kalau malam pasti dingin Nanti kalau udah setting lagi ya cowoknya Udah bener-bener enak baru Kita video lagi Oke okay, See you next video Bye